Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu menggambarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru, seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Namun, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk selalu mendukungnya. Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan pastinya kabar bahagia Dari idola kita, Leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini, persahabat Bahwa akan memberikan informasi menariknya di pagi hari ini dan biar semangat nih, bahwa mereka akan kasih vitamin dulu nih dari Abang Fatih. Masya Allah, Abang Fatih lagi diasuh oleh Kak Novi nih, bersahabat ya. Luar biasa, makin umur makin menggemaskan dan pasti makin ganteng. Mudah-mudahan BBL selalu sehat, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang. Amin. Tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa Alhamdulillah sudah di pertengahan nih 15 hari Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Walaupun Bumi kurang sehat nih ya, Suara Bumi serak banget nih Mudah-mudahan tidak menghalangi untuk selalu memberikan kejutan Dan pastinya kabar baik dan kabar-kabar terbaru Seputar dari idola kesayangan kita dan berikutnya persahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali ya Alhamdulillah Untuk lagu Lentera Bunda Lesti Kejura ini masuk di top 2 Dalam top 50 musik dangdut dud nih persahabat ya di langit musik Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Alhamdulillah Lentera di posisi kedua nih persahabat ya yang mana di pertama ada lagu yang lagi viral banget, Pecah Seribu Yang dibawakan oleh Numa Paijah persahabat ya Tetapi suatu kebanggaan Alhamdulillah Lentera masih banyak diminati oleh banyak orang Kita simak juga nih persahabat di kalimat info caption yang dituliskan oleh Langit Music Seperti biasa di malam minggu yang indah ini Mari kita ramaikan dengan pengumuman langit music top 50 dangdut bulan Maret 2022 Lagu viral Pecah Seribu yang dibawakan oleh Numa Paeja berhasil jadi jawara top 50 nih sobat Yeay selamat Disusul posisi kedua Ada Bunda L. Lesti Kejora dengan Lentera yang naik dari posisi bulan lalu Dan di posisi ketiga Mbak pesmara dengan Ambiar Bapya. Tuh, selamat ya, untuk musisi dan penyanyi lainnya. Favorit kamu ada di nomor berapa nih? Dukung terus ya, penyanyi idola kesayangan mudah-mudahan tentunya berikutnya bisa di nomor 1 Amin. Dan selanjutnya, bersahabat kita simak juga di sini. Tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia di malam minggu. Bersahabat ya, ternyata benar sekali karena Bunda Leslie Kejora, Papa Bilar, beserta tim dari Leslie Entertainment. Ini menghadiri acara bukber atau reuni persahabat ya alumni Gentabuana kali ini bunda Leslie lagi duet bareng Papa Phil dan aduh masya allah banget ya kalau sudah mereka duet pastinya bikin merinding soal kualitas suara jangan pernah ditanyakan karena suara mereka emang best juara semuanya momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Team. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Sufriyatin4063 mengatakan Masya Allah, Neng Lesti cantik, banyak yang sayang Tuh, para sahabat ya, Alhamdulillah Di setiap penampilan, Bunda Lesti tidak pernah gagal Selalu membuat kita takjub dan pastinya buas kejutan selalu untuk keluarga gonung ya, Masya Allah Luar biasa, si cantik, multi talenta Mudah-mudahan selalu berprestasi Mudah-mudahan selalu banyak doa dan dukungan Dan selanjutnya bersama dengan terbaru juga nih Dari Papa Billan di laman akun Instagram pribadinya Papa memposting memposting foto bareng Bunda Lesi saat dinner bareng semalam Di malam minggu, aduh vitaminnya banyak banget ternyata bersahabat ya Dan disimak juga Ternyata bersahabat ya Dinar malam semalam bersama istri tercintanya, Papa Bilar bentrok dengan jadwal main sepak bolanya. Diperhatikan dengan kalimat caption yang dituliskan. Momen ketika, lagi dinar bareng istri, namun bentrok dengan jadwal tim bola kesayangan. Lo katanya tuh, perasaan ya ternyata. Bentrok dengan jadwal kesayangan Papa Bilar, tetap tentunya. Selalu bisa membahagiakan istri tercinta dan meluangkan waktunya nih bersahabat ya untuk bunda Lesti. Ini emang suami yang the best banget Masya Allah. Dan kita simak juga di kalimat komentar. Banyak respon yang diberikan. Ya ini dari akun Fitri Karlina mengatakan alamat pulang gak dapat jatah nih kamu istri dicuekin. Aduh. <laughs> dan kita simak di jawaban komentar. Pabagian mengatakan, untung dengan Liverpool FC kalau kalah Tadi nggak gua bayar tuh makanan, katanya tuh Ada aja kelakuannya Yang selalu bikin kita nganggak ketawa bahagia, Masya Allah Mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya juga, para ya, ada momen spesial yang kita dapatkan saat live Instagram Ternyata, para ya tentunya kabar yang lagi viral Kerudung Bunda Lesti lagi tren Ini diketahui oleh suami Tercintanya Rizky Bilar yang Lebih tahu detailnya Padahal kan dunia pasar Lagi rame hijab Lesti Jadi primadona lebaran ini Tapi Lesti malah nggak tahu kalau lagi viral ya. Malahan suami tercintanya Di persahabat yang lebih paham Yang lebih tahu soal Viralnya Bunda Lesti Hijab yang lagi Trending di Lebaran kali ini Masya Allah banget teh ya, idola kita Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu menjadi Idola yang sangat luar biasa Membanggakan untuk keluarga Konoha Amin Ya robbal Alamin dan selanjutnya juga persahabat perhatikan Tentu kita mendapatkan kabar yang membanggakan kembali nih Idola kesenian kita kali ini Berfoto bareng dengan orang-orang hebat Salah satunya dari Rita Amalia Ini sih luar biasa kebanggaan kita semuanya para sahabat Masya Allah Kali ini dengan ibunya Mama Gigi ya Ini the best banget nih Kawan-kawannya luar biasa orang-orang hebat Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Bunda Lesti, Papa Bilar Amin, ya robbal Alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita simak ini yang paling ditunggu oleh warga Konoha, momen foto shoot yang lagi pacaran, nih, persahabat ya. Bunda Lesti Pabilar pasnya selalu memberikan, menyuguhkan keromantisan, kekiutan saat tentunya dinner bareng Aduh luar biasa pokoknya idola kesayangan kita mah selalu di best semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang hebat dan orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar ini vitamin seger banget ya penyemangat warga Konoha di pagi hari ini mudah-mudahan selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar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 Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.